tidak gua, gua udah sudah gua udah gua, gua udah gua, gua udah ya, juga kayak kismampuro kita, main kok Satu macam satu Eh, <laughs> mangapa ku romayor? so. <Pormoroso. laughs> Foto bersama nah, ke belakang. Nambah Oh. guys. Yang. Ya, motes. Ayu. si udah kok. ya song? waktunya pulang pulang pulang Thank you. Thank you.